Siapa sih saja, aku saja, namun selalu Tetapi karena aja Lama-lama aku jadi negatif, Di Nonton, oh, do hey, oh, belum dapat tomat, Kamu, bu, kapal boleh mau remote. pakai sepatu ini. jenis orange. Iya.